Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cara mengobati pilek secara alami Ada beberapa cara mengobati pilek secara alami yang bisa dicoba. Di antaranya, 1. Konsumsi banyak cairan, minum air putih, jus, teh herbal, dan sup kaldu dapat membantu mengatasi dehidrasi akibat pilek dan meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Istirahat Cukup Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh Anda memulihkan diri dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. 3. Konsumsi Makanan Sehat Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan yang mengandung protein dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. 4. Gunakan Bawang Putih Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengatasi pilek. Anda bisa mengonsumsi bawang putih mentah atau menambahkannya ke dalam masakan. 5. Minum ramuan herbal. Teh jahe, teh lemon, atau madu dapat membantu meredakan gejala pilek seperti batuk dan sakit tenggorokan. 6. Gunakan uap dengan menghirup uap air hangat atau menggunakan vaporizer. Dapat membantu melembabkan saluran pernapasan dan meredakan gejala pilek. Namun, jika gejala pilek Anda tidak membaik atau bahkan semakin parah setelah beberapa hari, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat.